Yo guys, welcome back to Mothwatch YouTube channel Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas Jujur aja, Minwat sendiri udah kangen banget nge-review mikro terfavorit yang satu ini microbrand yang jago banget bikin jam tangan penyelam Yes, apalagi kalau bukan Spinnaker Nah, di pertengahan 2022 lalu, Spinnaker ngerilis Spence 300 Seri itu jadi salah satu yang tertipis diantara Diver Spinnaker guys Jadi gak heran, butuh waktu 2 tahun buat brand itu merampungkan Spence 300 ya udah nggak usah pakai lama, langsung aja kita bahas apa yang spesial dari jam tangan penyelam ini Kayak yang tadi udah gue mention, kerampingan Spence 300 patut banget diancungi jempol Ketebalan case-nya cuma 10,9mm Makanya nyaman banget di pergelangan tangan pak dan seperti namanya, seri ini juga dibekali ketahanan air hingga seribu kaki atau 300 meter. Nyemplung ke laut jadi gak insecure lagi kan? Nah di sini hebatnya spinnaker, gak gampang loh bikin jam tangan ramping dengan water resistance tinggi kayak gini. Dan ternyata body ramping Spence 300 didukung mesin yang juga ramping. Performa jam ini didukung automatic movement kaliber 9039 buatan Miyota Jepang. Dan tebalnya cuma 3,9 mm. Tipis banget. Pantesan Spinnaker pilih mesin yang ini ya pak. Nah buat kamu yang penasaran, ini dia spesifikasi lengkap dari jam tangan Spence 300. Diameter case-nya 40 mm. Ketebalan case-nya 10,9 mm. Lock-to-lock -lock 48 mm. Lock-width 20 mm. Case material stainless steel. Strap material stainless steel. Glass Material, sapphire Lens with Anti-Reflective Coating. Mesinnya menggunakan Automatic Movement Miyota 9039. Power Reserve 42 jam. Dan Water Resistance hingga 300 meter. Nah, jam tangan ini hadir dengan beberapa pilihan variasi. Spesifikasi buat varian lainnya tetap sama, cuma beda warna di dial saja, Pak. Untuk tipe SP509744, datang dengan warna Sea Green. Sedangkan tipe SP509733 diberi warna hickory brown Wah, kalau dilihat sekilas, main watch sih paling naksir sama desain jarumnya ya Kombinasi Arrow dan Dolphin Hands bikin jam tangan ini kesannya jadi makin bold Pilih Spinnaker Spence 300, Bapak juga gak perlu takut gelap-gelapan Karena di indeks marker ataupun handsnya dilapisi Swiss Super Superluminova Auto bersinar terang walaupun cahaya minim Dan walaupun gak ada day atau date window Tampilan Spence 300 ini tetap keren pak Justru lebih enak dilihatnya Karena gak ada komplikasi yang mengganggu komposisi dialnya yang nanti enaknya dibawa nyemplung kemana ya? Snorkeling di Nusa Penida atau diving di Gilimanuk. Pastinya bawa Spence 300 ini ya. Kalau kamu nanya berapa maharnya? Nah, buat yang penasaran, langsung aja klik link di caption ya. Dijamin worth it kok, Pak. Spinnaker gitu. Ya udah, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like di video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan giveaway kejutan dari kita. Thank you for watching